baik Selamat pagi sobat pagi ini kita menerapkan dengan LNB kuben ya. dengan titik fokusnya Cina Sat 11 namun kita akan mencari GC Sat 4B kita mulai saja penyetingannya sobat kali ini ini masih saya uh, pakai LNB kuben Cinasat 11 ini adalah siaran-siaran televisi dari Cinasat 11 ada kompas ya. ada GPR ada Pop TV, ada Info Channel Ada Malio TV, kemudian ada ANTV, ada banyak, ada sekitar 90 channel untuk uh, satelit Cina. 11 ini adalah titik fokusnya. Cina 11 ini adalah titik fokusnya. Namun yang akan kita cari adalah satelit GC. SAT 4B dimana pada saat ini GC 4B ini lagi booming kita setting baru kita masukkan satelitnya ini adalah transpondernya kita masukkan di frekuensi di 124931. Kemudian kita masukkan simbol rate -nya di 3001. arah horizontal. Oke, ini adalah LNB-nya. LNB untuk satelit JC4B-nya nanti. Kemudian kita cari posisi yang pas. cari sampai dapat di sini posisinya posisinya di sini sobat ini udah kita pasang dan kita masukkan satelit nama satelitnya gc 4 b ini adalah siaran-siaran satelit JC-4B banyak siaran televisi yang ada di JC-4B ada SCTV kemudian ada ANTV ini posisinya di atas adalah titik fokus CINASAT-11 semoga ilmu ini bermanfaat buat kita